Betirnya kehidupan tak membuatku terhenti untuk menjalani hari ini. Kerasnya deraan tak membuatku lelah untuk menghadapi angkuhnya roda dunia peluk darahgaku. Sebelum sirna, genggam jamari yang telah lelah menghelang nafas. Bersandar saja, nah merantai mimpi yang indah, dan masih bisa ku terus berjalan. Melewati gelapnya malam, menunggu datangnya pagi, dan masih ada harapan yang baru untuk menunggu hari esok yang lebih cerah. Yang lebih terang Aku takkan Selamat Terbiasa, terluka begitu dalam Hingga jiwaku tak lagi bisa bernyanyi Dalam sesal yang meresahku Terbalut mimpi-mimpi yang memudar Kucoba Bertahan hanya untuk satu Jawabnya, untuk terus berharap Bertahan hanya untuk satu Untuk satu cu Mengapa harus seperti ini Akhir cerita cinta kita Sungguh ku tak rela Ini semua terjadi Mengapa harus sesakit me mm -hmm. Kita selain di. Harus kita lalui, ku pastikan tak ada lagi cinta selain di. me mm -hmm. Lagi bisa untuk kurai, adakah secerca cahaya ku temukan kala lelaku? I'm not